serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimina akan menyuguhkan kabar baik dari idola kesayangan kita di kabar pertama kita awali dengan informasi buat warga Konoha yang belum tahu untuk tentunya pre Bunda Lesti kejora single terbarunya Tutorial pre-save nih persahabat ya single barunya Bunda Lesti yang pertama Klik link tertera di IGS-nya Tentunya L2W bisa Ada juga tentunya di IGS-nya Papa B juga sudah di-up persahabat ya Link tentunya link untuk lagu barunya Bunda Lesti Buat free save Kita lihat juga selanjutnya yang kedua Pastikan kalian sudah punya akun spotify, jadi sesuaikan pakai apa kalian daftar akun spotify Masukkan ke kolom di samping Untuk selanjutnya, yang ketiga, klik yes, lalu klik subscribe Untuk berikutnya, yang keempat, kalau ada kata sukses, berarti kamu sudah pre-save Untuk warga kono semuanya Ikuti cara ini ya, karena banyak yang masih bingung caranya save Intinya guys, untuk kalian harus sudah punya yang pertama akun Spotify. Ingat password dan daftar pakai email atau nomor handphone. Kalau terkoneksi dengan Facebook atau iPhone, kalian makin mudah buat save Yuk bareng-bareng save buat torehkan prestasi lagu baru Lesti. Semangat untuk kita semuanya, makin kompak. Makin solid untuk dukung karya-karya Bunda Lesti Kejora Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat nih Ini ada cirukan momen Papa Bilar mendapatkan hadiah dari fans Ini langsung di lapangan sepak bola semalam persahabat ya Masya Allah Hadiah dari fans Leslar untuk Papa Bilar Kita bahagia dan bangga sekali Begitu banyak orang-orang baik yang tentunya tulus mencintai mengsupport Leslar family ini salah satunya bentuk kekompakan dari fans Leslar yang selalu Solid untuk mendukung penuh buat Lesti dan Rizki Villaa ini Masya Allah mudah-mudahan berkah mudah-mudahan barokah dan semoga rezeki kita semuanya selalu diberikan kelancaran Amin. Kemudian juga kita lihat berikutnya, Cidukan semalam juga, momen dengan fans persahabat yang foto bareng bersama Papa Bilar. Begitu bahagia sekali, yang tentunya bisa foto langsung ya, Masya Allah. Saya selalu, mudah-mudahan semakin kompak untuk dukung penuh Leslar Family. Kemudian juga berikutnya persahabat, disimak di story Bagas. Satu jam yang lalu persahabat, Bagas mengunggah kembali video lama, ini dari bagas.editor persahabat ya salut banget nih sama bagas BTW ini video 8 bulan yang lalu bagas begitu gercep langsung persahabat ya mayungin Leslar family saat hendak turun dari mobil karena situasi hujan ada BBL juga singap dan gercepnya bagas membuat tentunya semua orang pada salut mudah mudahan bagas juga tentunya tetap bisa bekerja bersama Leslar dan semoga tentunya betah dan semoga juga pastinya selalu memberikan kejutan bahagia buat kita semuanya, amin selanjutnya persahabat disimak juga di unggah hal selalu putih biar meripos kembali postingan Bunda Lesti yang begitu cantik walaupun lewat endorse di ya kita bangga Alhamdulillah idola kesayangan kita selalu dilancarkan segala urusan aja, apapun kita makin kagum, makin bangga dengan sosok Lesti kejarah luar biasa Kemudian juga selanjutnya bersahabat di simak, nih ada wawancara langsung bersama Bang Aswin Ini mengenai Leslar Entertainment Ada sebuah pertanyaan, kapan sih tentunya Leslar Entertainment mengeluarkan vlog kembali? insyaallah para sahabat ya, mendekati bulan Ramadan bakal ada kejutan untuk warga Konoha Ini langsung disampaikan oleh Bang Aswin Kita doakan saja apapun itu